Halo selamat datang di channel saya Channel yang e, akan membahas semua tentang online-online ya guys Oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya mendownload video youtube Video facebook atau video yang lainnya Lewat hp dengan cepat dan mudah Oke sekarang kita lanjut aja ke videonya ya Capcus Oke pertama langsung buka YouTube Kemudian kalian cari video apa yang kalian download Kalau aku sini mau cari video ondel-ondel Kita cari videonya di pencarian ondel-ondel Terus muncul videonya Terus klik videonya oke oh, maaf guys ada iklannya ya iklannya muncul kita tungguin dulu kalau udah oke kita stop aja klik yang bagikan kemudian klik salin link kemudian kita langsung buka Google Chrome masukin alamatnya di kolom website tulis save from Klik aja "save from", nanti muncul seperti ini. Klik lagi "save from". Nah, terus ada loading sedikit ya, ada keterangan "unduh video". Terus, yang link tadi kita tempel di sini, guys. Klik terus tanda panah. Nah, ini ada video, ada sudah siap. Kita tunggu tombol downloadnya. Nah, itu udah ada ya. Kita klik unduh, klik unduh, oke. Okay. Mendownload satu file selesai, dan detailnya. Kalau mau lihat, oke, okay, langsung klik detail aja. Nah, ini sudah masuk ke galeri, ya guys. Sudah otomatis masuk ke galeri handphone kalian. Oke kita langsung buka aja di galeri coba lihat ya ini alamatnya guys ya save from .net. Oke. Terus kita buka coba di galeri klik Samsung di file saya terus masuk ke download Nah, sini udah ada video banyak. Kita cari yang kita download tadi, yang judulnya "ondel-ondel petrus lucu". Oke, kita coba putar. Nah, ini guys, videonya guys sudah terdownload di HP ya, sudah ada di galeri. Oke, sekian. Oke guys, demikian caranya tutorial download video YouTube lewat HP dengan cepat dan mudah Oke guys semoga membantu buat teman-teman ya jangan lupa like comment dan subscribe untuk membantu channel saya supaya lebih berkembang lagi dadah semuanya